Tuh, tuh Uh, tapi helmnya eh, bergerak iya genjot, uh. besar ini bosku. Uy. Mendaki gunung melewati rupa, melewati perkebunan pun kita bertualang mencari ikan jabut di sawitan oke selamat datang di channel unjun julak teman-teman ini kita berada di spot di tengah persawitan ya seperti yang dilihat banyak pelepah disini check this oke okay. let's go ada dua yang muncul Langsung kita gaskan Bosku. Oke, kita masih menunggu. Gambar. Masih menunggu Bosku. Belum ada pergerakan. Gimana ini? Wih, wih, wih, bergerak Bosku. Mulai digenjot ini. Apakah terkancing? Iya, ditarik bosku. Set. Oke. Okay. Hmm, nasi. Oke, uh. oke. Okay, okay. Waduh. Lumayan ini. Nah, ini yang strike kedua kita. Lumayan ya. Ini timbul-timbul aja jadi. cuma nggak kelihatan di kamera. Lumayan lah. Hmm. oke kita coba lagi bosku ya. Semoga dapat yang lebih besar. Oke. Oh anjay bosku, itu kelihatan itu. Nah, nah, nah, nah. nah digigit digigit. Masih mencium mencium. Oh kabur. Oh tidak tersangkut bosku. <tuh> iya, oh anjay. Teman-teman. Kenyek -teman, muncul kayak gitu tuh. Dekat kali kan. Lagi minum dia nah. Kita coba pancing Tunggu Pancing pancing Gampang kali bosku Hehehe <tis> cari turun langsung disambar. Bismillah tuh, tuh tuh muncul itu bosku. Lihat, lihat, lihat. lihat. Oke, datangi bosku. Masih mengira-ngira ini umpan, bukan? Apakah dia lapar? Masih mencium, masih mencium pelampung belum bergerak, bosku iya digoyang-goyang oke okay. disingkat nah. dong anjay oh. waduh bocil ini bosku eh jatuh ah oh, biar aja lah disana tuh muncul lagi satu bosku gak nyampe tuh tuh, tuh aduh aduh aduh. Hmm. gak mau kah wah di sana tuh ada lagi satu muncul Iduh. tuh tuh kan Aduh, aduh, Ya, sampai jemput nah heh Wih besar ini bosku, yeah. uh. uh, uh, uh, uh jatuh jatuh, uh, jancuk, anji lepas, mancing, mancing di sini coy, lumayan kan, ikannya timbul timbul semua di sini, Nah, ya, ini sportnya nih coy, nah kita mancingnya di daerah persawit dan bosku ya okay, spotnya macam-macam ini ya banyak pelupa bertebaran di muka bumi ini ya. nah, itu Aduh coba di casting ini banyak mungkin gabusnya ini bosku Oke okay, seperti ini dulu bosku ya sampai juga di video selanjutnya ya Oke okay.